sambung di ini sambung dengan menggunakan teori baca memotok ya baca memotok oke okay, let's go lagu sial ya lagu sial coba okay, kita mulai nanti kalau udah dapet nih hmm. wow kan kerennya lagunya kan eh saatnya kita menggaca yang pull ke pertama apakah kita mendapatkan di pull pertama ya guys ya ini kita pencet-pencet dulu ya kamu ya Jangan sama dengan server JP ya Good luck ya yeah, Good luck Welcome juga Bang Ahmad 04, 10 pull dapat lah Ya yeah, 10 pull dapat lah cuy Mantap Tidak dapat Kok ngelag ya Bang ya Bang Nexon Ini kenapa ngelag nih Bang hari hari hari hari Kenapa nasibnya begini Eh, bentar, ini yang retnya naik. Ini naik, kan? Itu, eh, oh, masih, oh, masih, oh, masih, oh, masih, yang kayak gitu masih, oh, masih, ya, oh, opai ah masih, oh, masih, oh, masih, oh, masih, oh, masih, oh, masih, oh, masih, oh, masih, oh, masih, oh, masih, oh, masih, masih, ayo guys di like dulu streamnya, betul, di like dulu streamnya, semakin like semakin wangi gajah kita eh, ini like nya baru 2 makanya bau eh. makanya bau <laughs> serika oke okay lah serika i know ming kagak yeah, ada saya pun sama juga atau masai nonton diam-diam ini ya mode ninja aku nin nin nanti nih uh, mata masai pakai topi koboi makan garam manja garam dah uh. dapat asin duluan uh. eh let's go pake teori bansos ya uh. mantap bang Nexon bang Nexon gua tarik kata-kata pujian saya bang Nexon kampret memang <laughs> Emang diberi bintang 2 banyak kan? Ya? Niktor jalan Oke okay. Anda beri ngapain ini? Yuka juga diberi Tadi Serika Kenapa? Ya gue tahu itu murid kesayangan gue ya Oke okay, ganti Serika nih Oke okay, kita mulai Loading ada tulisan loading Wah, raid belum muncul tuh. Unten. Ne. Bentar tadi itu suaranya beda, cuy. Seriusan. Itu tadi beda suaranya. Ada hiut. Ada suaranya beda, coy. baru tahu gua. Ada beda suaranya. Ya memang ungu. Skip kalau baru alhamdulillah wah kamu forever udah oh, dapat tiga Oke oke oke ini kalau nggak kalau nggak kena sama sekali kampret memang ini pasti dapat tiga cok bener aja nih Anda mau ngapain bang bikin jantungan? Tiga. Nah Wah, Red Winter Ranger, <laughs> red op keterlaluan sih. Oke, okay, oke, okay, oke okay. masih ada dua lagi. Oke, okay. kenapa aku datang sekarang? Nak, padahal agak digacha benernya. Coba, Malah datang konsepnya, konsepnya,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 memang bangsat memang Nexon ini dari sekian banyak tiga biji enggak ada red up red nya ya kan ayo nih ayo please Beritahu, red, red mau jadi apa kamu nak Ekson kampret, men. Eh, Serika Jangan cemburu dulu lah Malah diberi red op, oh, Serika Yalah, jangan cemburu lah Sensei kagak kemana-mana ah, Sampai minta maaf deh kan hmm. Apakah ada suara? Enggak, enggak, enggak ada Bintang Cemburu, Serika dan Yuka e, Cemburu, akhirnya <laughs> tapi ini bintang tiga banyak oke okay, tidak ada hmm <tose> <tose> nanti <tose> pulang temben multi lo oh mau single nih mau single ya oke okay, nih single nih <laughs> Dia itu cepat aja Mas Mas. <sips> Bismillah, hmm. Ayo, harus yuk, harus, harus. Yan Bang Nexon ya. nih, udah berapa nih? Udah berapa kali nih Bang Nexon nih? Please. Please. Astaghfirullahalazim hehehehehe <tuk> <tuk> what verification is info not funding wah gua kena tendang <tuk> kena tendang ya ditendang guys ini kenapa gue ditendang cok ですから、 先生 <susuk> nih, nih, Rasakan Mantap ya. <laughs> Rasakan masepak, Anjir, <laughs> <laughs> macam macam kaki gitu, tapi badannya aman Oke, okay, let's go